Sembilan puluh delapan dikurang tiga belas, sama dengan delapan puluh lima, terus ditambah seratus tujuh puluh tiga. Eh, Ya aduh, kertasnya udah penuh. Rara, bani Bani rara, rara, kertas rara, kertas HVS dong di Laci Lemari TV Kertas HVS Iya rate TV. Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas. Cepetan, Ra. Oke. Okay. Eh, uh, uh. Banni, Banni. Ra, cepetan. Eh, yeah, yeah. hmm. Aduh. Ini ditambah. Ini, ini kan Nusa Hmm. Loh, Ra, kok ini sih? Ini kan kertas lipat. Aduh, oh, bukannya ini. Tadi kan Usah mintanya Kayaknya kertas HVS Yang kan saminta. minta mm. Mm. Mm. Hmm. Ya ampun Ra <G ear flashes> Ambil kertas HVS aja lama banget sih Iya Ini kertas HVS Bener kan Aduh <Sian> Kanosa cuma minta selembar, hmm. Malah dibawain segini. Hah, sini sini. Eh, eh. Telat deh ngirim tugasnya. Hmm, Amu banget cuma nambil hava SMS. Hmm. Uh. sebel. Hmm? Dari tadi nyuruh-nyuruh terus. Kok ngedumel sendiri sih, Rak? Kenapa? Uh. dari tadi kanosa nyuruh-nyuruh terus. Udah ditolongin. Terus Kanusa nggak bilang apa-apa? Loh, kenapa bisa begitu? Rara Heh? minumnya Kanusa mana? Astagfirullah, ini kan minumnya Kanusa. Rara. I iya kak, sebentar. Tunggu lagi. Hmm. Ini kak. Eh, eh. Huh? Hmm. Taruh di atas meja aja, kak. Hmm. <tuh> eh. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. <tuk> eh Uma, kirain Rara. Eh uh, tahu aja kalau Nusa haus. Terima kasih banyak ya Uma. Ini Nusa minum kok. <tuk> <tuk> Ini. Wah, tadi pas Rara bawain kertas Abang terima kasih. Hmm? Eh dari tadi nyuruh nyuruh nggak pakai minta tolong lagi. <tuk>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 Atau ucapkan doa Jazakallahoyer Yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Ya Iya Uma Terima kasihnya mana Upaya udah diambilin kertas HVS hmm? Iya iya Jazakillah khairon ya, Rara yang baik hati, lucu, dan menggemaskan. Iya, Nusa, jawabannya apa, ma? <Umat? tik> <tik> Ayo jawabannya apa? Khairon Kak Nusa, semoga Allah <Walladzik> membalasmu juga dengan kebaikan. Ojo, kalah, khairon, Kak Nusha. Alhamdulillah. <tik> mm. Gak usah yang kebaik hati. Hmm? Tolong. Kalau habis minum, gelasnya dicuci sendiri ya. Oke? Iya, <tik> iya. Terima kasih. kamu misah yang baik hati. <tik> Guys. Assalamualaikum Jangan lupa subscribe youtube channelnya ya Ini sudah Memberi makan anta 2000 Cukup deh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 Masak, kerjain nyapu kamar. Ngapel sama, sepala deh, berarti Musa dapat 20 ribu. Asek, ih, kata Uma, kan kerjaannya harus dibagi dua. Masa, Rara cuma dikasih cuci ribu, piring ribu, 1000, piring 1000, ribu, tuang sampah, kasih makan anta.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 Jadi bagai semua nih Kasian, Umah Pasti capek banget Astagfirullah Benar juga, Kamura Umah ngerjain ini semua serian. Assalamualaikum Uh Susah, Rara. Uma sudah selesai semua tugasnya. Udah dong, Uma. Terus ini, kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau? Dapat hadiah, mau? Ih, eh, <tuk> enggak jadi deh. Pokoknya, semuanya gratis buat Uma. <tuk> Masya Allah. Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Ma. I love you, Rara. <laughs> I love you, sa. <laughs> Hmm. Alhamdulillah. Ayam gorengnya enak, Uma. <s'>. enaknya Ah. <Sweat industry> enaknya. Er> Astagfirullah. Aku keno kenangan. Hmm. Yolo, Uma marah tuh. Maaf ya, Uma. Lain kali, sendawanya ditahan ya, Rakyat. Iya, Uma. Gimana hmm. jangan penyemah, Rakyat. Aku suka banget sama produk ini. Sama, sama kulit apa? Caranya gak desa seru nih. <tuk> apa? Sira, ha? tangannya masih bawa ayam tuh. Eh, Abis kanusa, nuburnya lebar banget. ya nggak gitu juga kali. Daripada lalatnya masuk ke mulut <luka> kanusa, <tuk> nanti ketahul. Tadi kamu bawa, Kamu juga nggak nutup mulut kamu kan? Astagfirullah. <tuk> Kenapa jadi pada bertengkai sih? Rara nih, Uma. nih. Dua-duanya sama. sama, sama. Dua-duanya sama. Sama gimana, Uma? Sama-sama berbuat kesalahan. Gara-gara kekenyangan, Rara terus sendawa kan? Nah, kan? Iya, Uma. Nah, sebisa mungkin tahan sendawanya. Jangan sampai berbunyi Iya, Uma Dalam hadis riwayat Turmuzi dikatakan Karena orang yang paling kenyang di dunia Maka dia akan paling lapar di akhir <tuh> oh, Udah ngerin, Ra Begitu juga Nusa Hah? Nguap itu harus ditahan Itu ya, Uma Jangan sampai keluar suara <tuh> Bukan Nanti bisa masuk ke alat kan, Uma <tuh> Yang masuk bukan hanya lalat, tapi nguap itu berasal dari setan. Hah? Harus setan? Astagfirullah. Astagfirullah. Sebisa mungkin yang namanya nguap juga ditahan. Caranya katupkan kedua bibir kita, jangan sampai mulut terbuka lebar. Oh gitu. Ya, kalau tidak bisa tutup dengan tangan kanan. Pokoknya jangan sampai ada suara. Wah. Oh, Karena setan akan menertawai kita. Rara nggak mau diketawain sama setan Uma, nggak mau. Hmm. Eh. Ini <tid> eh, kan, Alhamdulillah. Enggak bunyikan hmm. Uma. Bagus. <laughs> iya. <tid> <tid> yeah. Yes. Biar kita sama setan. <tid> dia dapat dah dah ambah dia galo dan bancah oh oh oh dia jamah apa? oh oh dah sama dia bagad ni pagi dia jawab jangan dia